Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020. Untuk kesingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Desember. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing dalam kategori zodiak Gemini di bulan Desember tahun 2020. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya support energi kepada dan pekerjaan.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 ataupun tujuh pedang secara umum seven of itu diartikan ingin maju namun pelan ingin maju namun membawa masa lalu dan selalu ternihang masa lalu yang berdampak negatif kepada kesehatannya jadi disini menggambarkan kepada kesehatan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020 kesehatannya mengalami sedikit penurunan dikarenakan di bulan Desember seorang Gemini selalu teringat selalu ternihang yang di masa lalunya sehingga di disini seorang Gemini akan mendapatkan kesehatan yang menurun dan dampak negatif kepada kesehatannya, yang dimana di sini seorang Gemini ingin memulai suatu hal yang baru di dalam kategori kesehatan. Namun, di dalam satu sisi, seorang Gemini selalu teringat masa lalu, yang dimana masa lalu itu sangat menyakitkan kepada seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini, seseorang terus mendukung seorang Gemini agar berarti lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Page of One. Secara umum, Page of One itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini menurun di bulan Desember tahun 2020, di mana di sini seorang Gemini mendapatkan support energi dan doa dari seorang anak, yang merupakan anak Gemini, anak tetangga, ataupun anak saudara Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the star secara umum the star itu diartikan impian harapan dan cita-cita jadi jika kaku the star kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini di disini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesehatan yang menurun yang dimana sini seorang Gemini selalu teringat masa lalu yang menyakitkan kepada dirinya dan disini seorang anak mendukung masyarakat seorang Gemini serta memiliki impian harapan dan cita-cita yang tinggi kepada seorang Gemini agar seorang Gemini bangkit up dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan seorang Gemini adalah Five of pentacle ataupun lima poin Secara umum 5 of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan Dan dimana sini seseorang membantu Namun keadaan dirinya sedang susah Jadi disini istilahnya menggambarkan Ataupun mengkategorikan membantu seseorang Dalam kesusahannya Dan disini memberikan kepada seseorang Namun ia sendiri membutuhkannya Jadi disini menggambarkan untuk keuangan seorang Gemini, keuangan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi, seorang Gemini perlu melakukan perubahan yang dimana di sini seorang Gemini mengkontrol pengeluaran pendapatan serta mengkontrol keuangannya lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga bisa digaparkan seorang Gemini adalah sosok seseorang yang suka membantu di bulan Desember di dalam kategori keuangan materi dan kehidupan yang dimana di sini seorang Gemini sendiri sedang membutuhkan dan masih di dalam kategori kesusahan dan di sini juga bisa dikategorikan keuangannya perlu melakukan suatu pengontrolan yang lebih bagus lagi agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Swords secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2020 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun seorang Gemini gemar suka membantu orang lain di dalam kesusahannya. Dan di sini seorang Gemini selalu memenuhi support, memotivasi, serta mendukung seorang Gemini agar bangkit lagi untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan... Impian, harapan, dan cita-cita seorang Gemini bersama seorang pasangan akan bisa mereka raih di bulan Desember tahun 2020 dengan cara mengkontrol keuangan serta mengkontrol kembali kehidupan pengeluaran pendapatan mereka di bulan Desember tahun 2020 Yang dimana di sini seorang Gemini saling mendukung bersama seorang pasangan Dan untuk kartu-kartu kerjaan seorang Gemini adalah Ace of One Secara umum, esofan itu diaktikan awal mula ingin memulai permulaan, ingin mencoba hal yang baru, ingin memulai hal yang baru, ingin memulai sesuatu yang hal yang baru di dalam kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan. Dan di sini menggambarkan karir seorang gemini di bulan Desember tahun 2020 ia selalu ingin mencoba hal yang baru eh, dimana disini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan di bulan Desember tahun 2020 dan disini juga bisa ditrediksikan ataupun dikategorikan seorang gemini ingin memulai suatu usaha yang baru ingin memulai usaha sampingan yang dimana juga di sini tujuannya untuk mendapatkan serta meningkatkan keuangan kehidupan materi di bulan Desember tahun 2020 dan di dalam kategori ini seorang gemini sangatlah didukung dimotivasi orang-orang di sekitar serta saudara dan pasangan seorang Gemini sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umum Queen of Pentacle itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan karya pekerjaan seorang Gemini di bulan Desember seorang Gemini ingin memulai usaha yang baru ingin memulai usaha sampingan yang dimana sini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan di bulan Desember keuangan serta karirnya dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung apapun tindakan seorang gemini di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan jika kartu desta kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan, seorang gemini di sini menggambarkan seorang gemini bersama pasangan sama-sama memiliki impian, harapan dan cita-cita untuk meningkatkan dan mendapatkan keuangannya lebih bagus serta karir yang lebih maju lagi di bulan Desember tahun 2020. Yang dimana juga di sini seorang pasangan akan turut serta di dalam setiap langkah dan mendukung seorang gemini di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Gemini adalah Seven of cup ataupun 7 piala Secara umum 7 of cups itu diartikan memiliki banyak impian, memiliki banyak harapan dan memiliki banyak cita-cita Dan disini memiliki suatu kategori indikasi ataupun pasangan yang lebih dari satu di bulan Desember tahun 2020 Dan disini menggambarkan Hubungan asmara seorang gemini di bulan Desember tahun 2020 tidak akan mengalami gangguan apa apa bersama pasangan yang berada saat ini di depannya dan bersama pasangan yang ada jauh dari dirinya. Namun di sini seorang gemini memiliki niat untuk memiliki lebih dari satu pasangan ataupun memiliki indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara seorang gemini yang dimana di sini seorang gemini mampu melakukannya dan mampu menutupi kesalahannya di depan seorang pasangan. Jadi di sini dikategorikan. Untuk hubungan asmara, seorang Gemini dalam kategori bahagia dan baik-baik saja karena di sini belum ada indikasi perlakuan ataupun melakukan hubungan orang ketiga. Di sini masih bersifat niat dan masih bersifat rencana, dan untuk support energi ini adalah kenaik of one". Secara umum, kenaik of one" itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang gemini memiliki niat dan rencana untuk memiliki indikasi hubungan orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara. Namun di sini seseorang kerabat, saudara, ataupun pasangan seorang gemini akan mencoba untuk menutupi kesalahannya dan mencoba untuk memberikan masukan kepada seorang gemini agar menghentikan niatnya dan fokus kepada satu orang pasangan di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu terstar kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang gemini di sini menggambarkan seorang Gemini memiliki impian untuk memiliki lebih dari satu pasangan namun masih di dalam gori niat namun di sini harapan seorang sahabat kerabat ataupun pasangan seorang Gemini kepada seorang Gemini baiknya fokus kepada satu pasangan dan mendapatkan hubungan yang lebih harmonis serta bahagia di bulan Desember tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini itu berada di angka 775 51 17 dan 62